Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, permisah. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk anda. Tentunya DMTSN MTSN Hulu Sungai Selatan News, Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan melaksanakan workshop penyusunan sasaran kinerja pegawai bagi seluruh aparatur sipil negara, pendidik, dan kependidikan MTSN 7 Hulu Sungai Selatan selasa 24 Januari 2023 pagi Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti info selengkapnya Padresa Sanan Negeri 7 Hulusang Selatan melaksanakan wawasan penyusunan sasaran kinerja pegawai bagi seluruh aparatur sipil negara. Pendidikan tenaga Kependidikan MTSN 7 Hulusang Selatan dan sejumlah peserta lainnya dari Min 3 HSS, Min 6 HSS, MTSN 2 HSS, MTSN 8 HSS, MTSN 11 HSS, MTS Ahmad Sani, dan Man 2 HSS, selesai 24 Januari 2023 pagi. Prosesip yang berlangsung di ruang kelas 9B MTsN 70 Sungai Selatan dibuka oleh Kepala MTsN 7 Sungai Selatan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Gemburisa Gemberi sembari menyampaikan pelaksanaan rekrutmen peserta LKPP sebagai tindak lanjut atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengadaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang merupakan pengganti Permanpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen PNS. Terdapat sejumlah perubahan dan perbedaan antara Permen Pan RB Nomor 8 tahun 2021 dan Permen RB Nomor 6 tahun 2022 diantaranya terkait ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja perilaku kerja dan perumat SKP. Oleh karenanya kegiatan ini perlu dilakukan sebab adanya perubahan dalam penyusunan SKP saat ini. Menurut narasumber workshop sekaligus Kepala MTSN 3, Lusungan Selatan, Harry sebagai SPD MPD, mengatakan, penyusunan SKP sangat penting dilakukan oleh seluruh ASN sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan dan sebagai bahan evaluasi untuk dapat berkinerja lebih baik ke depannya. Sementara salah satu peserta workshop dari MTSN 7, Lusungan Selatan, Kurniawati, SPD berharap pemahaman para ASN dapat semakin meningkat sehingga penyusunan SKP dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan terbaru. Format SKP selalu berubah-ubah, sehingga perlu diupdate sesuai format terbaru yang ada, sehingga ASN harus paham dan dapat menyusunnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Permisa, sekian informasi dari saya, dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Muhammad Ridho, beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSN 7 HSS, hebat, bermartabat, madrasah yang berprestasi,